Tidak mungkin TGS itu dicuri dari kita, dijualnya ke kita lagi, itu gak mungkin ya, Kami tidak dilakukan aktivitas logika kita, yang namanya aktivitas logika kita, yang kami ingin menaikkan. Terkait dengan ininya apa? penegakan hukum ya, ya, penegakan hukum, kalau ada pencurian eh, biasa itu bisa kita proses, ya tapi di atas perugian atas dua cita terma hmm. itu nggak diatur dalam perma. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk Sobat Insya di manapun berada. Senang sekali saya Wati Susilawati menemani akan menemani waktu kali 30 menit ke depan, uh, saya sekarang berada di Hotel Haris, kota Pontianak, dengan dua narasumber uh, penting saya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai investasi, salah satu investasi Kalimantan Barat yang paling menjanjikan, yaitu kelapa sawit. Nah, uh, berbicara kelapa sawit, uh, mereka komoditi ini adalah salah satu unggulan yang menopang perekonomian Kalimantan Barat. Uh, kita, Kalimantan Barat itu memiliki hampir luasan 2 juta hektar dengan skala nomor dua setelah riau. Dan di sini bersama saya sudah ada dua narasumber yang akan mengupas mengenai bagaimana sih iklim investasi kelapa sawit jangka panjang. Tentunya kita akan bahas mengenai banyaknya masalah atau uh, kendala yang yang pasti dihadapi uh, terkait sektor uh, strategis ini. Di sini sudah ada uh, bersama saya Bapak Supriam Bono, beliau adalah Ketua Bidang Pemasaran dan Industri Gapki Kalbar. Selamat datang Bapak. Dan sudah ada uh, di sebelah beliau adalah AKP Dedi Sutanto, Subdit 2 Ditreskrimum Polda Kalbar. Selamat datang juga Pak. Datang. Saya harap. Uh, puasanya lancar-lancar saja mengingat kita sudah uh, hari ke-15 uh, mendekati akhir-akhir. Oke, okay. uh, bersama dua narasumber saya ini saya akan mengupas persoalan-persoalan uh, atau apa sih yang masih uh, belum terselesaikan uh, untuk uh, industri sawit ini. Dan Pak Bono, saya panggil Bapak Bono, yes. Pak Bono. Pak, kita tahu bahwa sawit ini adalah salah satu masterpiece-nya ekonomi Kalimantan Barat. Uh, pastinya juga banyak yang belum tahu bagaimana Kiprah GAPKI dalam mengkolaborasikan semua kepentingan-kepentingan di situ. Mungkin bisa-bisa menjelaskan bisa bisa bagaimana sih antara hubungan uh, kelapa sawit uh, PKS uh, pabriknya dan, dan dan dan bagaimana hubungan dengan petani sawit itu sendiri. Oke, Baik, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Terima kasih Mbak Wati atas uh, perkenalan dan sedikit pertanyaan. Uh, secara sekilas tentang GAPKI ya, sekalian GAPKI bahwa kita sebagai GAPKI adalah wadah uh, representasi bagi pelaku usaha yang mengelola perkebunan kelapa sawit. Uh, GAPKI sendiri uh, di Kalbani merupakan cabang dari GAPKI pusat. Jadi GAPKI ada di Jakarta, kantor pusatnya, dan dia salah satu cabang di Kalimantan Barat. Memang saat ini uh, GAPKI secara jumlah peserta atau anggota yang menjadi anggota tapi yang harusnya uh, beranggotakan ke, uh, perkebunan kelapa sawit atau perusahaan perkebunan, dari total sekitar 369 perusahaan di Kalbar ini, belum banyak sebenarnya, masih sekitar 20% saja. Jadi sekitar 74 sampai 75 perusahaan yang tergabung dalam uh, wadah KAPI meskipun jumlahnya sudah mencapai 360-an lebih. Sebenarnya. Jadi kita apa ya mengelola perkebunan kelapa sawit dengan upaya membangun komunikasi dan mewujudkan tata kelola yang uh, berdaya saing ya, sehat dan berkelanjutan seperti yang uh, yang sudah disebutkan di Permentan tentang rantai pasok ya rantai pasok itu uh, Permentan nomor 38 tahun 2020 itu sudah mengakomodir tentang uh, apa namanya transparansi transparansi uh, di Tata Niaga, Kelapa Sawit di Kalbar ini atau di Indonesia. Oke. Okay. Nah. Uh, kaitannya dengan uh, petani, Pak. Bagaimana kita ya. petani sawit kita itu bisa sejahtera okay. dengan uh, mengandalkan uh, PKS Siap. Uh, hmm. yang di bawah kapi. Bagaimana pola-pola hmm. uh, uh, pabrik uh, kelapa sawit dalam mengakobrik pentingan-pentingan uh, petani sawit yang masuk uh, organisasi resminya seperti itu? Baik. Uh, Secara pengelolaan kelapa sawit dalam PKS kita ya, PKS yang dimiliki oleh perusahaan kelapa sawit yang berkapasitas ada yang 30 ton per jam sampai dengan 90 ton per jam. Jadi satu pabrik yang dengan kapasitas 60 ton per jam saja itu berarti kan satu, satu hari kalau dia mengolah 10 jam, ya sudah harus tersedia 600 ton kelapa sawit. Dan saat ini... Boleh dikatakan hampir semua PKS itu belum 100% memiliki uh, bahan baku yang dimiliki dari internal perusahaan. Jadi ada yang, yang sifatnya uh, buah inti sendiri, buah-buah perusahaan diolah dan sisanya atau kekurangannya dari kapasitas itu kita harus uh, beli dari TBS masyarakat. Dan kebetulan uh, hampir semua perusahaan perkebunan atau PKS pasti sekitarnya adalah uh, ada juga petani-petani kelapa sawit namun kita punya aturan main uh, bagaimana cara membeli atau memperoleh PTBS mereka ke PTBS kita dengan aturan-aturan yang sudah diketapkan. Oke mungkin banyak masyarakat di luar ya. sana masih belum paham Bagaimana alur petani ketika dia ingin uh, menjual hasil ke, uh, sawitnya kepada uh, perusahaan, kayak gitu? Apakah harus petani yang legal atau ya. petani seperti apa, Pak? Mungkin karena masyarakat masih belum tahu untuk alur uh, seorang petani bisa menjual Baik. hasil kebunnya, kayak gitu. Baik, secara regulasi yang sudah ada, yang, yang sudah ditetapkan sebenarnya. Uh, untuk kebutuhan bahan baku tadi, jika kita butuhkan dari masyarakat, masyarakat sekitar yang memiliki kebun, memiliki uh, hasil TBS, bisa uh, kita kerjasama untuk untuk dikelola di atau diolah di awit. Tetapi dengan batasan-batasan. Misalnya, perusahaan hanya bisa uh, membeli TBS mereka melalui lembaga pekebun. Misalnya, kelompok tani atau gabungan kelompok tani gapoktan atau koperasi pekebun. Jadi dalam arti uh, buah yang dijual uh, ke kita ke perusahaan dalam artian legal, legal okay. dan bisa dipertanggungjawabkan okay. sumbernya dari mana atau okay. secara ininya bisa traceable ya, traceable. Oke. Okay. Sampai di mana bisa kita? Oke. Okay. Ini ini menarik bagi saya nih pak karena eh uh... Petani yang legal, katanya, petani yeah. yang sudah uh, masuk di koperasi di Bumdes seperti itu. Pasalnya, faktanya di Kalbar ini banyak sekali petani yang tidak masuk di dua, yeah. uh, baik itu koperasi maupun Bumdes. Nah, ini menimbulkan adanya kayak pemain-pemain kecil, atau kita bisa, yeah. bisa kalau zaman dulu kita nyebutnya Tengkula. atau yeah. bahasa Skrenggi itu loading rem ilegal. Yeah. Nah, ini, ini menarik karena... Disitulah ketika uh, per perusahaan hanya mau mengambil para petani yang legal, maka disitu akan ada pemain-pemain kecil yang di luar uh -huh. itu. Nah, bagaimana pengusaha atau Gapki menanggapi persoalan-persoalan yang uh, loading ramp atau uh, perusahaan apa itu petani yang menjual uh, ke pks legal itu? Yeah. Dari sisi gapis sendiri sebenarnya kita sudah uh, Dalam regulasi sudah ditentukan Petani yang legal, buah yang legal itu seperti apa Contoh mm. mungkin yang disambut Tengkula tadi ya Tengkula mungkin bisa dalam bentuk CV Atau mungkin oh, uh, CK ibu ibu ya. ya, badan ibu ibu. hukum badan hukum. <laughs> oh, saya taunya uh, versi Tengkula zaman dulu oh, ya, Jadi, Sekarang mereka iya. sudah selesai iya, ya. Karena oh, apa? Oh, eh, Karena eh, perusahaan eh. perkebunan uh, pabrik kelapa sawit yang bekerjasama dengan Uh, satu vendor kita sebut ya vendor hmm. atau atau supplier pasti harus berbadan hukum ya. nah, memang saat ini dari regulasi yang ada kita diminta uh, dalam bentuk pekebun atau uh, petani yang uh, tergabung dalam kelompok tani hmm. kalau dulu sebelum ada itu memang kita dengan vendor atau perusahaan-perusahaan bisa CV paling badan hukum ya, ya, ya. CV atau PT itu uh, harus memiliki izin dalam arti Izin? izinnya adalah jual beli uh, buah yang mengandung minyak. minyak. Salah satunya adalah kelapa sawit. sawit. Atau, okay, okay. tapi gini uh, ada ada satu satu masalah, masalah di sini bahwa jual beli TBS ini adalah salah satu jual beli komoditi mm -hmm. ya, yang harus uh, dipantau atau mendapat rekomendasi dari dinas yang membidangi. Mm -hmm. Karena kelapa sawit adalah salah, salah satu komoditi yang dalam satu konteksnya adalah saat harus ada rek rekomendasi dari Dinas Perkepunan, makanya izin jual-belinya masih harus ada rekomendasi dari Dinas oke, yang membidangi. Oke. Ya. Jadi betul. tidak sembarangan uh, ya, dalam dalam membuat itu Pak. ya. Hmm. Oke, okay. ini juga uh, pastinya akan lebih menarik kalau kita tarik hmm. ke hmm. adanya hmm. kalau direm ilegal. Mungkin nanti saya bisa ke Pak untuk membahas persoalan hukumnya dan bagaimana ya. penanganan uh, Polda terkait. Ini udah ini Pak, udah ada udah ada objek loading rem ilegal ya, ya. yang katakanlah apakah ini juga dikeluhkan pengusaha? Bagaimana pengusaha mengeluhkan keberadaan loading rem ilegal ini? Apakah sudah sampai sejauh mana uh, persoalan ini bawah hingga uh, ya. merusak apakah ini juga merusak pangsa ya. pasar sawit uh, kita? Begitu secara uh, tata niaga pasti maka, mengganggu. Mm -hmm. Karena gini, TBS yang kita beli uh, lewat petani atau lewat petani plasma yang ada, yang ada ya, itu kan harganya sudah ditetapkan oleh tim penetapan harga. Itu sudah di, dibentuk tim, di, di, yang uh, ketuanya adalah sekda ikan satu provinsi ya. Mm -hmm. Kemudian nanti uh, dikoordinir oleh dinas perkebunan. Itu sudah sudah ada tim yang menetapkan harga TPS per periode. Nah saat ini uh, loading rem biasanya hanya mengakomodir atau membeli dasar dengan dasar harga yang beredar di pasar. Jadi harga CPO misalnya, harga CPO misalnya semakin tinggi harga CPO, mereka akan pasti lebih kencang untuk untuk menjual bisa menjual ya. dan beli. Karena apa? Karena uh, dia bisa beli harga di atas harga penetapan. Yang apa? salah okay. satu yang mengganggu adalah Harga beli mereka itu bisa di atas, harga yang ditetapkan oleh pemerintah atau oleh tim. Seberapa itu, seberapa rugi perusahaan di sini? Dan kalau bagaimana, dari eh, me, hmm. apa ya, memenuhi bahan baku dan kapasitas? seandainya ada dua pemain, ya. satu resmi dan satu ya, tidak resmi, ya, terus. Pastinya akan mempengaruhi stok atau uh, bahan baku yang harusnya uh, perusahaan yeah. uh, di satu PKS kayak gitu. Bagaimana uh, menanggapi persoal-persoal yang... Yeah. Ini, yang terjadi saat ini, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, sangat mengganggu karena apa. Mm -hmm. Kapasitas uh, olah kita sebenarnya sudah sudah berdasarkan dengan hasil uh, TBS inti kita. Mm -hmm. TBS yang diambil perusahaan sudah jelas inti dan plasma misalnya. Itu kan ada inti plasmanya. Kita sudah punya sebenarnya, tetapi dengan adanya... Uh, pembeli yang tadi saya bilang tadi ilegal tadi, itu bisa memicu tindak pencurian di kebun. Nah, nah ini gitu. nih, ya. ini Pak. Saya tahu nih Pak Dodi dari tadi sudah <laughs> iya. mengincar di bagian saya kapan. Tenang Pak Dodi. Setelahnya bagian <laughs> yeah. giliran Pak Dodi yeah. untuk uh, menampung aspirasi dan sejauh mana yeah. uh, Polda uh, membuat uh, melakukan tindakan terberat terhadap keluhan-keluhan hmm. dari uh, para pengusaha itu. Oke, silakan. Oke, okay, jadi salah satu ada itu. Yang kedua. Uh, kebun yang yang kita punya pola pir, ya, pir pernah yeah, dalam hati itu bisa jadi saat uh, loading rem dengan harga tinggi di atas harga harga pet yeah, tim itu bisa mereka tanda kutip artinya selingkuh gitu kan selingkuh <laughs> ini ada istilah selingkuh <laughs> <lagi>. <laughs> selingkuh, <laughs> selingkuh bukan hanya di dunia uh, itu tapi selingkuh di dalam ini ada istilah selingkuh jadi uh, gini mestinya mereka selingkuh ke loading, loading rem lain iya, ya. Ya. kita okay, sudah okay, punya okay. sudah okay. punya MOU dengan petani bahwa kita uh, harus beli dan mereka harus jual ke, jual ke kita perusahaan. dengan okay. adanya pembeli yang berani beli di atas harga ketetapan pemerintah hmm. petani kita selingkuh dia akan jual ke lain ya, nah itu yang, itu, yang itu, itu dari satu sisi yang yang kebun pertaninya dengan kebun yang inti yang yang memang murni kebun inti dan plasma kemitraannya hanya sekitar 30%, itu mengalami uh, tidak pencurian tadi oh, so, iya. penurunan produksi itu kan hanya bisa jadi masalah okay. pupuk okay. cuaca dan terakhir masalah pencurian. Oke, okay, tahan agak-agak menarik nih Pak. Hmm. Mengenai adanya loading ramp ilegal ini hmm. memunculkan banyak hal. Salah satunya banyak sekali pencuri-pencuri muncul untuk mencuri dan menjualnya kalau loading ramp ilegal. Apakah seperti itu? polanya seperti itu? Ya kalau, kalau dilihat uh, yang terjadi di masyarakat seperti itu. Hmm. Ya karena uh, tidak mungkin... TBS itu dicuri dari kita, dijualnya ke kita lagi, ya, ya. masih iya, pun ya, ya, kita juga tahu, ke, makanya di dalam uh, permintaan yang meng mengatur tentang kelati pasar sudah jelas di situ okay. bahwa, bahwa setiap uh, hasil uh, TBS yang dihasilkan secara traceable masih harus dijamin. Jadi makanya dengan dengan uh, kerjasama yang harus dilakukan adalah dengan kelembagaan pekebun Contoh kooperasi. Nanti anggota kooperasi masih punya uh, lahannya di mana, titik koordinat di mana, ada STDB enggak? Hmm. STDB namanya surat tanda budidaya yang diterbitkan oh, oleh pemerintah iya. itu. Nah itu sehingga punya, bisa dipertanggungjawabkan asal buah itu. Memang mana, tidak semua loading rem itu uh, buahnya ilegal, iya. tetap ya pastinya, pasti Pak pasti juga. Mungkin hanya sekian ya. tetap <laughs> okay. ada yang memang petani yang tidak diakomodir. Ke perusahaan perusahaan yang perusahaan. akhirnya berselingkuh ke loading ya, legal. Semuanya. Oke, ya. tahan dulu, Pak. So. Pak Pak Dedi, Pak Dedi, maaf, uh, Pak Dedi Sutanto. Pak Dedi ini sangat menarik karena dampak-dampak uh, dari adanya uh, loading rem atau tempat penyimpanan sementara yang di luar pabrik uh, kapas sawit legal, ini pastinya kan uh, menjadi ini ya, menjadi keluhan. Bahkan banyak sekali perusahaan yang melaporkan pencurian itu ke Uh, polres tempat kayak gitu. Pak sejauh mana ini sejauh mana uh, kepolisian mengakomodir tindakan-tindakan uh, pencurian dan sejauh mana data-data yang ada mengenai pencurian kapas sawit sepanjang 2022 kemarin Terima kasih Mbak Wati kenalkan saya dari <coughs> Subdit 2 di Krim Umpol Dakalbar. Sedikit akan memaparkan terkait, terkait dengan masalah maraknya pencurian buah sawit ya hampir di seluruh Kalbar ya perusahaan di Kalbar ini adalah pencurian hanya terkait dengan pencurian itu itu sendiri ada dikategorikan ada pencurian ringan dan pencurian biasa kalau pencurian ringan itu kan eh, terkait dengan ini apa penegakan hukumnya ya penegakan hukum kalau ada pencurian eh, biasa itu bisa kita proses ya tapi di atas kerugian di atas 2 juta setengah hmm. itu sudah diatur dalam perma ya nomor 2 tahun 2012 jadi kerugian itu harus di atas dua juta setengah kalau seandainya di bawah dua juta setengah kerugian dari pihak perusahaan itu tipiring parinya tidak oke oke jadi saya rasa mungkin tip-tip untuk perusahaan untuk mencegah hal itu ya dilakukan lakukan preventif dari perusahaan hmm. sendiri harus kooperatif yeah. terutama di bagian humas saya ya humas perusahaan ada juga memberikan solusi ke masyarakat apa... E, apa namanya... E, Kayak penyuluhan mungkin Pak? Penyuluhan ya penyuluhan, penyuluhan, penyuluhan risau, hukum ya kan hmm. penyuluhan agama ataupun patroli yang dilakukan sama okay. ya keamanan setempat lah. Ini okay. apa keamanan okay. internal perusahaan sendiri harus rutin itu. oke okay. Pak dari 14 tempat yang kota yang ada di Kalbar kira-kira daerah mana yang tingkat pencurian uh, apa saja yang tinggi? ya hampir rata sih hampir rata pak oh jadi inlas sebenarnya? kamanya ya, karena masalahnya pencurian itu pun dilakukan tidak jauh dari perusahaan itu sendiri sih oh bisa nih jadi, nah, jadi uh, dari hasil uh, investigasi maksudnya hasil lapangan dari uh, apa dari polres polres tempat? Kebanyakan pelaku itu, apakah dia termasuk orang, -orang dalam di usaha atau petani-petani yang ada di sekitar atau memang masyarakat yang memang merasa bahwa, oh, perusahaan ini belum memiliki kontribusi kepada kami? Hmm. Biasanya ada yang masyarakat di sekitar perusahaan memiliki uh, pra, uh, plasma ya. Hmm. Karena plasma apa, bersebelahan dengan inti, kayaknya hmm. untuk menutupi diplasasi diri itu diambil akan gitu hanya pada saat ditangkap ketahuan sama misalnya apa penjaga kebun atau segala -sengala. itu kadang-kadang ada yang melebihi daripada target okay. yang sudah ditentukan bisa diproses ada yang tidak bisa. Oke okay. uh, Pak Bono, oh, oh, oh, oh, oh. tadi kalau, kalau kita lihat dari uh, penjelasan dari Pak Dedi bahwa banyaknya kan pencurian, uh, pencurian nah bagaimana sih saya nggak bagaimana peran pe perusahaan dalam mencegah hal itu bagaimana mencegah timbulnya gesekan dengan dengan masyarakat setempat mm -hmm. sehingga menekan pencurian sawei itu baik uh, salah satunya yang seperti yang sebutkan pada tadi bahwa uh, sosialisasi pendekatan secara keluargaan mungkin dengan ada kegiatan keagamaan contohnya banyak keagamaan kegiatan mungkin perayaan 171 itu misalnya kita juga ee lakukan itu karena hubungan membina hubungan baik kan kemudian ada program namanya csr ya. CSR jadi kita Ternyata. nih CSR ini bisa mem meminimas tindakan itu jadi misalnya kita kasih pelatihan Anak, untuk bisa usaha di bidang apa di budidaya ikan misalnya. Tapi di salah satu anggota GPI ada yang di daerah Landa ya, di daerah Pahuman. Kita sampai sampai uh, merangkul kemudian di situ, kita kasih modal untuk ambil uh, kolam ikan. Nah, jadi minimal kita tentu ada ada tindakan uh, preventif yang kita lakukan. Oke. Okay. Jadi beberapa upaya sudah kan mengatasi kecurian, ya. Betul, ya, ya. Atau, yeah. ya. oh, tadi juga penjelasan Pak Yeni mengatakan bahwa harus ada apa ya ee, kerjasama, kolaborasi semua pihak, polisi ya. apa yang sudah dilakukan pihak ya, perusahaan untuk ee, tidak hanya memberikan kinerja biaya, biaya sosial atau semacam itu, Pak. tapi apa yang perlu dilakukan untuk bersinergi? Bagaimana polisi yang berdiri di perusahaan untuk menerapkan mungkin salah satunya ya kolaborasi tadi misalnya kita penyuluhan tentang kan anak pencurian tadi kan seperti yang Pak dari sebutkan ternyata kan ada di berbagai lah kan ada yang namanya tindak pidana ringan ada yang tindak pidana biasa ya meskipun ringan biasa tetap itu tindakan yang tidak benar mungkin ya kita akan merangkul uh, aparat kita sosialisasi misalnya diadakan kegiatan yang me melibatkan pihak perusahaan dengan pihak pengamanan untuk Ya mungkin satu ke, satu kegiatan sosialisasi atau pertemuan seperti apa bisa. Hmm. Mungkin yang yang sama ditanyakan uh, oleh beberapa mitizen kita. Yeah. Uh, kalau seandainya tingkat keseriusan masih seperti tadi dikatakan, otomatis merusak rugi tuh. Yeah. Terus berapa tingkat kerugian per tahun? Katakanlah kita ambil range-nya itu kita tahu. Hmm. Apakah kerugian uh, itu? Meningkat, meningkat Ini ke Polda Pak ya yeah, yeah, yeah. bagaimana dengan yeah. seandainya naik kan kan perlu penguatan hukum Pak ya untuk ya misalnya kalau dibilang hitung kerugiannya kita juga bisa bisa hitung secara akal kita hitung tapi mungkin secara data kita juga Ng uh, masih harus kita detilkan lagi para. ya pasti rugi <saya> <saya> <tuk> masih rugi ya karena dengan satu contohnya lah satu perusahaan yang biasanya saat, uh, dengan empat belas hektar dia bisa panen misalnya 1800 ton mm -hmm. per hari atau yang kemarin ributan per hari itu dengan hilang 200 ratus ton per harinya dikalikannya dengan harga sekarang yang beredar di masyarakat harga sekarang bisa sampai 2.500 sampai 2.700 saat ini nah, saat ini dua tinggal kalikan saja nah, nanti kalau produksi kita dalam satu hari itu hilang 10 ton aja 10 ton iya tinggal kalikan berapa hari bisa, Kak, ya. betul. Oh, iya. Pak Lidi tadi uh, uh, kalau melihat penjelasan ada tingkat sangat-sangat Pak Sejauh ini sanksi apa sih yang sudah di, yang paling berat dilakukan pihak di terhadap okay, Mbak, ini gini tingkat pencurian itu. Ada pencurian ringan ya, dan pencurian biasa. Mm -hmm. Kemudian kalau pencurian is... Dilaporkan dari pihak perusahaan Kita proses mm -hmm. Dan itu pun sudah melebihi Daripada pencurian dari pihak perusahaan oh, yeah. Itu yang bisa diproses mm -hmm. Kalau di bawah itu ya kita kembalikan yeah, ya. Dan kita buktikan pengertian-pengertian kan mm -hmm. Terhadap perusahaan juga ya bawa pencuriannya itu ya Di bawah yeah. itu Jadi mm. tidak usah ini <laughs> okay. Saya jelaskan juga Pak yeah. yang Untuk Masalah tadi Pak Bodoh, masalah untuk apa namanya itu Bagaimana angka penculian itu biar ditekan, biar tidak ada ya, ya, kan? ya, Kalau penculian itu tetap ada lagi ya, banyak ya, ya, kan? Hanya <laughs> untuk mengurangi arah tak baik Ya, ya. Kan? ya memperdayakan warga, ya, ya. ya. warga setempat ya Diranggul warga setempat, kemudian berikan pemahaman-pemahaman itu pun ya jelas harus, diberi, harus diberikan kepada orang yang masih lagi yang istilahnya yeah. yang bisa bekerja di situ kan? betul betul. Jadi ya, yeah. jadi untuk mengurangi sedikit lah mengurangi tindak pidana pencurian itu. Mas, jauh ini sanksi sanksi hukum yang per, yang pernah uh, ditetapkan pada pelaku apa? Sampai, pernah sampai hukuman uh, bui sampai berapa tahun? Atau, kan? Jadi selama ini, <coughs> selama yang uh, gitu pengalamannya, mm -hmm. kami proses itu hanya dilakukan Oh iya Karena kan mungkin di luar kita. Ya dia dong, Pak Iya sendiri, apa dia Oh, ada Tapi jangan, pernah sampai ada yang Oke, sekarang dilakukan paket Oke Pak, paket bisa mungkin kenapa asalnya persoalan apa itu? Nah, apa sih harapan harapan dari lah atau pengusaha terhadap baik itu pemerintah maupun perusian, terhadap pas maraknya legal ilegal yang hampir masih disuruh? Ya harapan kami sebenarnya uh, penertiban sebenarnya kalau kita mau menghilangkan ya, pak ya menghilangkan menghapuskan. Sahit. Itu yaitu, <laughs> tidak semudah nah, Tapi mungkin uh, menertifkan uh, Regulasinya saja ya. Karena semuanya sudah diatur perizinannya Tentang loading remnya itu harus seperti apa Kemudian untuk petani dalam bentuk uh, Kelompok tani itu harus seperti apa Dokumen yang dimiliki seperti apa Kerjasama dengan kita harus seperti apa Sel Selama itu sudah dijalankan Dan uh, proses pengawasan yang penting Pengawasan dan pembinaan dari dinas Yang terkait itu juga sangat diperlukan kalau dari sisi pengamanan pasti kita tetap tetap kita akan mohon um, bantuan dari sisi ya dari pihak pengamanan tetap mem, um, membantu kita dalam hal pengamanan. Karena karena secara pemberdayaan kita sudah lakukan sebenarnya untuk um, um, mem, mempekerjakan karyawan dari masyarakat kita sudah sudah lakukan. Memang hanya uh, tidak semuanya tidak semua level bisa. Tapi harapan kami ya semua yang sudah ada kita tertepan secara Uh, aturan atau secara regulasinya ditertibkan dan diperketat pengawasan dari dinas terkait itu saja. Apa yang ingin uh, dapat katakan -kata ungkapan kepada pemerintah terkait? Uh, ya pastinya saat Indo, kami terlibat dalam menangani persoalan yang berbeda Dan yang pasti kita butuh jaminan uh, ketelangsungan bisnis atau saat di Kalimantan Barat ini karena uh, bisnis kelapa sawit di Kalimantan Barat juga salah satu komoditi uh, yang memang bisa diandalkan di Kalimantan Barat ja, salah sa satu-satunya ini kita butuh jaminan keamanan dalam Situ okay. Okay. <tuh> <tuh> <tuh> berinvestasi gitu saja Pak, keamanan berinvestasi kan jaring dengan, dengan, dengan keamanan, dong, nah sejauh uh. mana ke polisi yang terlibat dalam memberikan rasa aman kepada, uh, mm -hmm. apa ya, kepada semua stakeholder yang ada di kandang, yeah. sesuai dengan institusi, dari, dari uh, kalau kita belajar kebijakan, kan kebijakan uh, oh, itu diatur bagaimana pola-pola jika itu melanggar. Jadi, ada uh, uh, yang indah ilegal, hingga penjulian setahun pun, itu pasti ada Keterkaitan dengan bagaimana hukum bisa. Baik Jadi keterkaitan dengan masalah, kalbar ini memang sudah marah. Hanya penegakan hukum ini kan terkendala, terkendala terkait dengan masalah barang-barang yang diambil, ya, dan kemudian ee, yang tersayang lagi diatur dalam perma. Dari itu yang bisa kita proses. Nah, kemudian untuk menindaklanjuti maraknya pencurian ini ya harus ada poa dari pihak perusahaan ini misalnya dari kan di situ ada keamanan internal ya internal yeah. press politik dalam atau bawanya apa terus di sana ya, kemudian humasnya humas sebagai garda terdepan di perusahaan dengan legalnya kan ada di sana ya, mm. berita lap masyarakat -masing. ya, ya pada pada intinya sih intinya ini perdayakanlah warga setempat Masa. di mana perusahaan itu berdiri, kan gitu, okay. uh, agar meminimalisir tindak pidana. Okay. Uh, terima kasih Pak atas waktunya untuk dua narasumber hebat saya. Uh, banyak sekali uh, pesan dan pastinya hanya uh, Sama pak Paknya kolaborasi Bagaimana menciptakan untuk organisasi yang aman dan pasti yang aman bagi usaha, tapi itu masyarakat dan pastinya itu menambah keringan, Pak ya, kerja-kerja kadang-kadang -kerja ya. Boleh satu menit sebelum closing? Boleh, ya, silahkan. Uh, sebenarnya, uh, kita GAPGIS sendiri sudah sangat aktif berupaya percangan ini. Uh, mungkin kalau dari sisi pengaman tadi, dari pendekatan ke ini, HUMAS, segala macam, tapi sisi uh, memperbaiki regulasi kamu sudah lakukan nah mulai dari tingkat kabupaten, ya. tingkat provinsi bahkan kami ke kementerian kami ya, ya. kata -kata kementerian, pernah ke kementerian saya, kami ke dirjen pun pernah, uh, di ya. di video itu, ke betul Nanti melalui, hmm. melalui, melalui melalui dirjen pun sampai sampai mereka mengatakan sebenarnya ini bisa selesai di Pontianak atau di Kalbarat kenapa harus sampai sini karena apa kita sudah upayakan uh, tindakan penjagaan itu melalui, melalui dinas terkait di kabupaten, di provinsi. Karena kita tidak kunjung selesai dan tidak ada tindak lanjut yang yang signifikan. Kami sampai ke kementerian dan itu saya lakukan sehingga sempat ada terbit surat juga. Bahkan sampai ke gubernur, ke kabupaten sampai terbit surat bahwa perusahaan dilarang membeli uh, bahan baku kelapa sawit dari lembaga yang tidak Cepatan uh, hukum itu sampai lagi, itu sudah lakukan itu aja. Oke. Okay. Uh, kembali di segmen dua kali ini sudah ada narasumber uh, yang paling ditunggu beliau adalah kepala dinas perkebunan dan peternakan provinsi Kalimantan Barat Pak Heronimus Her. Oh, selamat datang Pak. Ya. Yeah. Nah udah kumpul pastinya tiga narasumber saya yang uh, sore ini akan kita akan lebih detail lagi persoalan-persoalan kata -persoalan sawit yang masih mengganjal uh, Mungkin uh, tidak hanya dari para para para pengusaha dari sisi polisian hmm. Tapi pastinya ada statement dari pemerintah yang harus menjadikan Nah, Pak Ero tadi hmm. saya udah uh, membuka yeah. awal, Pak ya <laughs> Sebelumnya, yeah. uh, ada beberapa ganjalan masih uh, dihadapi para para pengusaha pasti. Karena yeah. berbicara be, be sawit, kita pastinya akan berbicara para pengusaha yang uh, menghandle investasi yeah. di batal yeah. Nah, yang paling menarik dari dari, dari, dari, dari adalah bagaimana keterlibatan pemerintah dalam mendorong sektor-sektor strategis seperti sawit dengan uh, berkolaborasi tidak hanya masalah pendapatan daerah, tapi juga mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi para pemusaha. Salah satunya, hmm. masalah uh, loading rem hmm. ilegal hmm. Tanggapan Bapak dari komunitas ya. Jadi terima kasih Jadi sebelum lebih jauh, mungkin saya perlu jelaskan hmm. Bahwa bicara tentang rem, loading rem kan istilahnya Itu kan sebuah aktivitas ya. Aktivitas mereka menampung Kemudian dijual ke pabrik kelapa sawit yeah. Seperti itu, karena alur Komoditi kelapa sawit ini satu arah hmm. Dan TPS TPS nanti akan diolah jadi CPO nah, ya. naik dimakan kalau dia perintah. Jadi kalau kita bicara seperti itu tentang pengundian itu kan kegiatannya di kabupaten. Hmm. Ya. Kemudian eh, kalau aktivitasnya menampung kemudian menjual kita belum tahu apakah itu legal atau ilegal hmm. kan karena kalau bicara legal kan berarti dia ada izin, ya. Kemudian kalau bicara ilegal berarti dia melanggar Nah ini kalau kita telusuri, waktu itu Kalau dia melakukan aktivitas menampung tapi dia bentuk kelembagaan, Tadi itu operasi, kita kelompok tani atau apa ya Kemudian dia bermitra Sudah bermitra dengan pabrik kelapa sawit Berarti itu yang sesuai dengan aturan yang kita paham oleh Menteri Pertanian Oke, katakanlah itu ya. yang ya. Yang legal, Pak, ya? Iya, oke, okay, okay. Kemudian, kalau kami di Dinas Perkebunan, yang memang komoditas sawit di bawah binaan kami, kami tidak melakukan apa tidak punya wewenang bina Yang namanya aktivitas loading Grab tidak ada. Ya? Hmm. Yang kami bina itu pabrik kelapa sawitnya. Oh, justru PKS, nya Pak? Ya, ya jadi tata niaga sawit TBS itu sudah diatur dalam trik urusan menteri, eh, menteri petani dan di tidak ada istilah lain kecuali sumber bahan baku itu sumber dari kelembagaan yang bermitra. Itu disebut seperti itu. Nah, kalau dia tadi logogram tapi dia berupa kelembagaan, tak populasi, yeah. tapi bermitra berarti taksafalnya. Kalau sebaliknya, Pak. Kalau sebaliknya dalam artian kalau mereka melakukan aktivitas tapi individu, mm -hmm. dan kabupaten tidak mengeluarkan Izinnya? izin usaha perdagangan sama sekali, berarti itu ranahnya kabupaten untuk menertimkannya, oh, dan itu bukan ranahnya perkebunan tapi perdagangan. Jadi masing-masing kan punya wewenang dan punya tanggung jawab melakukan pembinaan. Kalau kami yang dibina PKS-nya, jadi biar uh, sumber bahan baku mereka tuh jelas, yeah. makanya Menteri Pertanian mengeluarkan peraturan supaya nanti TBS yang diterima karena itu sumbernya jelas dari kelompok tani atau kelas lain sudah berbitra Umur tanamannya jelas Dan itu nanti urutnya Mereka bisa mendapat standar okay, ISPO, okay. ASPO dan lain sebagainya okay, okay. Ah, Mungkin masyarakat kita banyak belum tahu Bagaimana sih alur izin resmi uh, sebuah PKS legal itu seperti apa? Itu bisa dijelaskan secara? Ya, kalau PKS otomatis pasti legal okay. Karena mereka kan ada diberi Ya. Kalau di perkebunan itu ada istilahnya itu sawit perkebunan yang, yang terintegrasi artinya dia punya kebun, dia juga punya pabrik kelapa sawit otomatis. Nah itulah pindahan kita. Nah kalau sumber bahan bakunya supaya nanti memenuhi standar, kemudian alurnya jelas ya, rekam jejaknya jelas karena pasar kelapa sawit mereka olah kan nanti cenderung keluar negeri, ya. keluar negeri menuntut sumber-sumber yang jelas agar punya standar ISPO atau SPO atau RSPU, makanya sumber bahan baku diarahkan yang sudah bermitra oh. dari kebun sendiri atau dari petani mandiri yang tergabung dalam kelompok atau lembagaan dan kita sudah ada komitmen lah Pak, kalau dari penjelasan dari Gapki itu hmm. mengatakan bahwa uh, uh, sektor ini tumbuh tapi banyak sekali persoalan-persoalan yang yeah. membayangi salah satunya mengenai pencurian yang marak, uh, yang akhirnya hasilnya itu dijual di oleh-oleh uh, logit maker. Yeah. Yeah. itu keluhan dari pihak ya, um, yeah. perusahaan. Nah sebagai mitra kerja pemerintah, maksudnya pun yang pasti adalah mitra kerja dari pemerintah. Yeah. Apa sih solusi yang yang yeah. harus uh, katakan diri, yang diberikan kepada para, para pengusaha agar Investasi kita aman ya. Jadi kita dengan Gapi ini kan Gapi uh, itu tandem yang strategis ya, ya, yang ya. Kami, ini. kami dorong semua perusahaan pertumbuhan ya. itu Nah bicara ya. tentang solusi, kami tentu sesuai wewenang masing-masing. ya -masing. Kami sudah menginformasikan ke kepala daerah, ke dinas yang menangani perkebunan sesuai wewenang masing-masing. Kami minta mereka menertibkan. Dalam artian menertibkan itu untuk ram-ram yang mungkin kalau dia diberi izin oleh kabupaten, ya mereka tapi butuh perbagaan, tapi masih bentuk itu, itu yang dikirim. Hmm. Kemudian nanti dalam ya. perbagaan bisa berkaitan. Ya. Karena kita kan. Uh, lihat komoditi sawit ini peluang usahanya banyak Iya Dan apalagi ketika harganya naik Justru ada eksternalitas ya, lain Ada ya. pencurian ya, macam ya, Jadi serba dilematis juga. <laughs> okay. setiap komoditi yang punya potensi itu Pasti banyak cara orang supaya mendapat share dari situ Oke, <laughs> Pak terakhir Mungkin dari Kapi silakan ya. Pak catat Pak <tuk> <tuk> dengan pemerintah apa sih yang ya. yang harusnya dilakukan um, perusahaan agar sama-sama ini lokal bersaing enak, ya. ya. enak jalan. Ya terima kasih sebenarnya seperti sampaikan Pak Kadis tadi bahwa Kapi dengan dinas perkebunan sudah sudah sangat erat sekali karena beberapa kebijakan-kebijakan yang harus disampaikan ke perusahaan-perusahaan. Beliau tidak, tidak harus membunuh semuanya, lewat GAPI sudah bisa cepat. Jadi uh, kolaborasi yang, yang sama ini sudah jalan dengan baik dengan pihak dinas. Uh, saya bukan curhat ya, mungkin ya kita tetap-tetap meminta, uh, memohon dari dinas terkait, memang benar, kita minta dibina kan tadi. Kan? Pembinaan di sisi kami, di pengusaha. Karena untuk uh, membina yang di bawah, di tadi, bukan ranah beliau, tapi di kabupaten karena Perizinan yang dikeluarkan adalah dari dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nah, mungkin ya harapan kami mungkin bisa merangkul, merangkul dinas-dinas terkait yang bisa yang ada kaitan dengan loading rem. Ya, mungkin bisa pinjam tangan beliau untuk merangkul dinas terkait bisa sama-sama menertibkan informasi pun tidak bukan kewenangan beliau, tapi uh, beliau punya kewenangan merangkul dinas terkait dalam penertiban ini. Bukan-bukan menertibkan lokasinya atau temannya, tapi betul, perizinannya yang penting perizinan sampai di mana, sudah membentuk lembaga pekebun belum karena tadi saya bilang katakan tidak semuanya loading ram ilegal kan pasti ada yang ilegal meskipun sekarang arahan dari pemerintah sekarang adalah dibentuk dalam kelembagaan pekebun atau koperasi, kelompok tani, sekarang kan mungkin masih individu atau di luar itu itu yang mungkin harapan kami ya tetap meminta memohon ke dinas terkait bisa uh, berkolaborasi dengan dinas terkait lainnya untuk menertibkan hal ini, demikian Oke. Pak, terima kasih Pak Heros ya. Pak, Pak banyak sekali pertanyaan ya. yang ingin uh, saya utarakan berdasarkan dari uh, pemaparan dua dan ya. cuma sekali lagi waktunya tidak, ya. tidak mencukupi dan <laughs> mungkin kesempatan next kita akan ya. membahas ya. lebih detail lagi ya. yang pastinya banyak para yang bisa hadir untuk mencari titik tengah pak ya kita mencari yeah. bagaimana mencari titik tengah persoalan ini agar sama-sama beruntung yeah. kan? pemerintah juga dengan pendapatannya polisian juga lebih ringan kerjanya pastinya dan yeah. pastinya pengusaha tidak diberikan dorongan terlalu besar ya oke okay. terima kasih untuk tiga naras narasumber saya uh, uh. saya pastinya merasa terhormat dengan menghadirkan tiga narasumber saya dan Terima kasih uh, teman sobat Insight dimanapun berada. Uh, demikian wawancara uh, uh, saya dengan salah ya, satu saya. Semoga persoalan loading, loading frame kapal pesawat ini bisa uh, menemukan titik tengah, bukan titik tengah uh, yang memberikan banyak pula, tapi sama-sama diuntukkan -sama pastinya tiap pemerintah maupun tiap perusahaan yang pastinya. Masyarakat pun menikmati. bisa menikmati hasil penyakit masyarakat. Ya. Saya waktu sosial wakti diri, terima kasih atas atensinya.